Bang Budi, saya mau nanya, kenapa sih harga di sini murah-murah, Bang? Eh, kita, ya. kita tetap murah, tapi kualitasnya nah, murah tapi kualitas, jarang -jarang. kita kita, jarang, kita nggak ambil margin besar, yang penting putarannya, kita margin kecil pun kalau kita banyak penjualan pun sama, untungnya juga besar, nah, Bang Adi. betul, itu dia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dero Sauto Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Yang sudah like Yang sudah mampir ke sini Yang belum subscribe Bantu subscribe teman-teman Agar channel ini bisa berkembang Saya doakan teman-teman yang sudah subscribe Maupun yang belum subscribe Semoga diberikan kemudahan dalam berbagai urusan dibanyakin rezekinya, disehatin badannya, hmm, ditanjakin umurnya. Amin ya Allah ya alamin. Nah, teman-teman pada kesempatan ini saya mau review sama Bang Budi. Ya. Bang Budi, selamat. Kumaha daramang? Ya. Apa kabar rekan-rekan apa? Derosa Auto. Derosa Auto, selamat bergabung di showroom Prima Mobil Indo. Nah. Bang Budi ini sebagai owner dan pengelola langsung di Prima Mobil Indo. Teman-teman, banyak mobil yang Beliau jual yang harganya bisa merekomendasi mendukung kantongnya teman-teman <guluh> Seperti itu kira-kira ya -kira, Bang <tuh>, uh, Nah abang, nah, kita langsung aja beberapa unit ya, ya bang. bang ya Bang kelebihan membeli mobil di Prima Mobil Indo dengan Abang Budi Ya. apa aja bang benefit-benefitnya uh, benefit benefitnya ya oke okay. satu rekan-rekan uh, dari Sa Auto mm. selamat bergabung di Prima Mobilindo oke okay, kelebihan uh, benefit ya benefit beli uh, di Prima Mobilindo mobil di Prima Mobilindo itu ada lumayan banyak ya. Oke. Kita garansi mesin dan transmisi satu tahun, garansi mesin dan transmisi selama nah. setahun, ya Bang? Ya, terus kita garansi dari dari showroomnya, ya, hmm. e, mesin dan transmisi satu bulan. Satu bulan, Jadi, hmm. e, kalau dari di luar garansi, di luar dari satu tahun, ya. Uh, terus betul. kita ada tidak ada garansi, ada sertifikat, tidak bekas banjir dan meraka Betul, oke. Okay banyak benefit-benefit lainnya nanti. SNK apa? Semua dokumen, dokumen asli. Dokumen surat-surat kendaraan asli, asli semua, Dan, asli. dan juga kualitasnya benar-benar dijaga, kualitasnya udah, A ya, nah, grade B. Udah, grade A ya, kita udah kerjasama dengan Autos. Melalui verifikasi uh, ya. Melalui verifikasi pengecekan, pengecekan yang pengecekan mobil sangat sangat detail. Nah, teman-teman banyak keuntungan di prima mobil lindo dengan Bang budi. Ditambah lagi ada gratis servis kali ya Bang ya dari RS Kartas ya. iya uh, gratis oli ya. 50%. Ya empat kali teman-teman. 4 6, kali. Tergantung kilometernya dari 5000 ke 10000 atau ke 15 atau dan Sam, seterusnya. Oke. Okay. Berarti estimasi kita tahunan ya kalau empat empat 4, 4, 4 kali ya. 4 kali ah, ya. Nah, teman-teman garansi servis dan ganti oli selama empat kali atau setahun teman-teman gak usah khawatir. Di sini banyak benefit yang teman-teman dapetin. Ditambah lagi harganya yang kompetitif, rekomendasi, teman-teman. Ya. Nah, untuk nomor telepon abang kira-kira? Nomor bang saya. Sama, telepon sama WA. 0813-1575-6242. Nah, teman-teman. Alamat showroom. Oke. Di Serba Oto semi Blok A5, Nomor 27 dan 28, Karawaci, Paling berikut ya bang ya? Kota. Nah teman-teman, berikut tadi nomor telepon beserta alamat Prima mobilindo dan nomor teleponnya Bang Budi Teman-teman bisa langsung telepon beliau Insya Allah nomornya online 24 jam Bang Budi siap membantu untuk konsultasi masalah mobil bekas ya Bang ya? Iya, siap Insya, Insya Allah, bang. kita dapat ada diskon khusus buat uh, Derosa Auto ah. Car ah. Itu bang Haji Dedi ya <laughs> Bilang aja kalau ke Prima mobilindo, Pak, saya dari youtube nya Bang Haji Deddy Dero nanti ada diskon khusus nah itu teman-teman janjinya Bang Budi penawaran terbaik dari Bang Budi Oke Bang Budi selanjutnya kita oke. ke Ayla X 2018 hitam ya oke new model new model sudah 1.2 oke warna hitam KM nya masih 60000 pajak panjang bulan 1923 uh, ya? ini kita panjangin Oh kita ya panjangin. alamat SNK daerah alamat STNK Tangerang Tangerang Karawaci ya, Tangerang Kabupaten. Lagi, lagi proses balik nama teman-teman. Oh, Tangerang Karawaci, ah. Tangerang Kota ya, teman-teman. Ya, Tangerang Kota ya. Ini transmisi otomatis manual. Eh, uh, manual, Bang Manual. Anji. Tahun 2000 tujuh... 2018. 2018 2018 kilometernya kilometernya 60. Kilometer 60. Ayla tipe R tahun 2018 kilometer 60 ribu yeah. pajaknya di bulan 9 panjang tahun depan. Berplat ganjil, teman-teman. Kayaknya masih ori ya sebagian ya. Beberapa. Uh, 80 persen ori. 80 ori ya teman-teman. Harganya berapa? Bang? Harganya untuk Bang Haji ya, harga siap. ini kita kasih kita bandrol 115 juta. 115 juta. Diskon khusus nanti kalau hmm. uh, rekan-rekan Derosa Autocar datang, bilang aja dari dari Derosa Autocar, Bang Haji Dedi. siap saya kasih diskon lima juta. Nah, tuh teman-teman di Bandrol seratus. Dan ada teman -teman. hadiah khusus dari. Nah, prima. ada pasokanir juga ya. Dapat sepenir. Nah, tapi teman -teman. syaratnya sebutin dari Bang Haji Dedi nah. di Rosha Autocar. Nah, alamin Nah, teman-teman semangat kan untuk langsung telepon Bang Budi. Harganya, rekomendasi dikasih murah. 110 juta dan juga untuk paket kreditnya barangkali bang. Paket kreditnya itu DP-nya untuk Ayla Ek manual ya. Oke. Okay. DP-nya itu kita kasih sebenarnya du, uh, 29 juta tadi. Tapi ada ada uh, yang tadi saya bilang uh, diskon khusus. Ya. khusus. Okay. Datang aja. Oke. Okay. Uh, dari 29 itu pasti masih banyak agak nego masih okay. lumayan. Uh, angsurannya dua juta 750. Dua 2,7 tujuh, dua koma tujuh, dua lima tahun ya, rakan -rakan okay. dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua koma tujuh, teman koma tujuh, lima koma tujuh, dua koma langsung dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua koma tujuh, dua dari derosa dua koma tujuh, dua koma tujuh, seperti itu ya sudah oke kita kembali koma ke, tujuh, Aila juga. Aila. Aila XL Gan 2016 putih transmisinya manual. Nah, pajaknya pribadi. 423 atas nama pribadi, pribadi KM-nya masih laut juga. Oke. Okay. kisaran 70.000. Nah, itu teman-teman kilometernya 70.000, pelatnya ganjil daerah pusat ya. Berat ya. Untuk pajaknya di bulan April warna putih manual tahun 2016. Nah, kondisinya sih masih kondisinya bagus banget ya Benar-benar good A nih ya teman-teman karena sudah melewati verifikasi mobilnya benar-benar dicek secara detail hmm. dan ini harganya berapa bang? harganya untuk uh, harga dari showroom itu 100 juta 100 juta okay. tapi kalau untuk uh, sebutin yang pokoknya sebutin deh nah uh, channelnya Edesa, itu atau car syaratnya itu kita kasih otor kreditnya 90 juta nah sembilan 90 juta ya teman-teman Tahun 2016 worth it banget Tapi kalau Kurang tidak banget. nyebutin derosa tetap di, di harga itu ya Nah itu teman-teman ya, cara khusus loh teman-teman ya Alhamdulillah terima kasih Dapat kepercayaan dari Bang Budi ini. Untuk paket kreditnya tadi. Untuk berapa? paket kreditnya kita DP-nya 20, DP 20 juta, angsurannya dua juta lima kali empat untuk 4 tahun. Oke. Okay. Uh, untuk lima tahunnya dua juta dua Nah, angsurannya 2,2 koma selama lima tahun. DP-nya langsung ngobrol aja sama bang Bang Budi ya lanjut kita ke sigra Oke okay. hasil lagi di hasil lagi nih nah, kita lagi stock banyak hasil nih Bang Haji betul-betul-betul low MPV yang paling laku laris manis tiga manual nah ini sigra R apa X paling tinggi sigra paling tertinggi R manual paling tinggi warnanya favorit putih sigra R <R2> gelas betul Rata-rata km tuh 80 70 80 70 ya kisahnya pokoknya mobil good ya ah, 2016, 2016 pajaknya bulan September uh, bulan September Oke okay. nanti ini ngobrol aja. udah nih, ngobrol aja ngobrol untuk laja. banyak ya. Okay. Uh. Platnya genap, daerah Jakarta Selatan ya. Betul. Transmisi manual tipe R Deluxe tertinggi. Masih worth it banget, bodinya masih bagus banget nih teman-teman. Kilometernya baru Rp70.000an, masih rendah. Harganya? Harganya okay. buat Auto Car. Harga showroom belas oke okay. tapi diskon khusus kali ini ya. diskon okay. Kita kasih kesempatan untuk deresa Auto Car. Okay. Uh. Apa namanya? Maju. Siap. Maju bersama Prima Mobil Indo. alhamdulillah uh, Kita kasih diskon khusus pokoknya rata-rata kita kasih 10 juta. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Buru-buru. Hanya spesial edition eh uh, syuting pertama Desa Otokar. Dari tayangan satu harian kurang lebih ya. Betul. Harganya murah loh, teman-teman 2016. Enggak ada 2016, 115, loh. 2016 115 masih ada diskon 10 juta nah. untuk pembayaran kredit, teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman ya. Salatnya itu tadi, datang ke sini langsung ketemu Bang. Tunjukin, saya nonton YouTube-nya Bang Haji Dede Deresa Otokal. Uh, kalau ada di screenshot, oh iya benar. Nah. Uh, saya tidak akan uh, ingkar janji. Nah itu teman-teman ya jadinya Dari Bang Budi Alhamdulillah teman-teman Dapat rekomendasi juga dari Bang Budi Yang benar-benar double untung Double murah Nah ini paket kreditnya Bang Haji Paket kreditnya ini untuk sigra ya. Sigra okay. itu 22 juta, 22 juta. Ansurannya 2.950 47, 2,9 uh, 4 tahun. Oke. Okay. Untuk lima tahunnya 2.552. 2,5 ya teman-teman. DP-nya -teman. 20 jutaan ya, kurang lebih tadi ya. Sure. Nah, teman-teman tadi sudah di konfirmasi sama Bang Budi. Diskonnya udah dapat Tinggal ngobrol aja. Ngobrol <laughs> aja, aja, lagi. Pokoknya ya. intinya kita kasih kesempatan untuk penonton setia di AutoCar. Terima kasih, Terima kasih diskon khusus. Nah, terima kasih teman-teman. Sama Bang Budi yang kasih harga kita benar-benar sangat worth it. Murah banget. Beneran deh. Saya nggak bohongin teman-teman. Ini mobilnya harganya di sini rekomendasi banget, teman-teman. Mudah-mudahan, teman-teman. Cocok mobilnya langsung bungkus teman-teman. Oke, okay. kita ke HRP 2017. Nah, HRV 2017 tipe HRP E. 2017 warnanya grey atau namanya pribadi, pribadi, tipenya E, tipe E. Pajaknya 723 atau nah. nama pribadi, KM-nya ini 76.000 teman-teman Resa nah. Otocar. odometer 76, transmisinya matic, alat SNK di daerah Serang, Serang Kota untuk pajaknya di bulan 7. Dia KM-nya 76.000 Bang Oke. Okay. mobil bagus. Warna grey. Mobil gray. 90% original. Mm -mm. TV-nya udah besar Bang Haji. udah floating. Floating. udah dua ribu oh, yes, Di 2017 yes, yes. di bawah bulan 9 itu TV masih kecil rekan-rekan. Uh, Tapi betul, di bulan betul. di tahun 2017 di atas bulan 9 TV sudah floating. TV sudah floating. E, mobil ber, uh, yang yang tadi mobil ini bergaransi. Mesin dan transmisi satu tahun. Satu tahun betul. E, Dapat juga tambahan oli e, ganti oli selama empat kali ya, empat bulan ya berturut-turut gratis lima puluh persen. Harganya bangji. Oke okay. mau tahu nih rekan-rekan harganya dua empat wow. khusus untuk desa otokars saya kasih diskon sepuluh juta. Nah alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman dua -teman. tiga dibungkus tuh teman-teman ya tahun 2017 ribu tujuh belas tipe e transmisi matic barangnya segar tipenya udah plotting dan kondisinya benar-benar grade A loh teman-teman. Teman-teman, saya kasih lagi istimewa. Oke. Okay. Siapa tepat saja. Oke. Okay. Saya kasih 2 DP 20 juta. Nah. Tapi asuran syaratnya tidak nawar. Oke. Okay. Nah, tapi asuran syaratnya tidak nawar. Okay. Tapi untuk paket ini DP 35 juta. Oke, okay. dengan angsuran 4 tahun 6.729.000, 5 tahun 5.943 uh, selama 5 tahun, nah. tapi ini DP nah. 35 juta. Nah. Tapi kalau teman-teman pengen DP-nya ceper 20 juta datang ke showroom, tunjukin nah. uh, screenshotnya screenshot subscribe Gresha Otocam. Nah, Nanti itu. saya kasih. DP dua puluh juta di tempat lain gak ada loh teman-teman beneran. Ya? Rata-rata HRP di atas 30 puluh jutaan. Di sini cuman cuma di sini nih teman-teman nih. Makanya sering-sering yeah. mampir ke channelnya deresa otokan Nah alhamdulillah. Oke oke. Nah tadi harga sudah disebutkan sangat murah di harga pasaran yang sudah saya buktikan di beberapa Tapi gini Bang Haji, okay. murah pun kita tidak mengurangi kualitas. kualitas. Betul, mobil betul. bisa dicek eh bawa montir. Betul. Bawa montir. Mendingan teman-teman kalau mau cek mobil bawa montir rugi satu 1.7 tidak masalah. Betul. Tapi dapat mobil bagus. Tapi di sini kebetulan sudah melewati verifikasi Betul. Ya, karena Belewati. kenapa saya sarankan seperti itu. Betul. Biasa, kita benar -benar benar -benar enak, bagus ya benar-benar Oke okay, bangku nah, kita okay, ke okay. pos pesta titanium 2014 nah, teman teman ada lagi Ford Fiesta dua ribu ini eco sport pesta uh, titanium dua okay. ribu dengan teman teman dari desa otokar kalau mau cari mobil murah tapi keren bergaya ya ini betul. karena dia ada sunroof betul teman -teman. titanium ada sunroof, udah ada sunroof dari amerika Betul. E, keamanannya bagus, betul harganya pun terjangkau, harganya benar-benar murah nih teman-teman di kelasnya ya. plat genap, pajaknya di bulan Maret, panjang tahun depan, alamat STNK di Kota Anggrang teman-teman, warna hitam. Untuk harganya ya, bang Jaya? Oke. KM-nya tujuh puluh ribu. Kilometer tujuh puluh ribu. ya? Uh, untuk atas namanya pribadi. Untuk harganya satu 130, 130 tiga puluh. Teman-teman. Untuk rekan-rekan dari sah yang tadi saya bilang. Oke. Okay. Ini uh, beruntung karena nah. uh, video perdana saya dengan Prima Mobilindo ada bonus. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Uh, kita kasih apa namanya OTR tadinya otak kreditnya 130 oke okay. kita kasih otak kreditnya 120 diskon 10 juta nah diskon 10 juta ya teman-teman ya luar biasa banget recommended banget dengan kondisi mobil yang sangat benar-benar bagus dan termewah di kelasnya kira-kira paket kreditnya bang paket kreditnya DP nya itu kisaran hmm. 35 juta DP 35 juta ansurannya murah sih teman-teman juta -teman. 3.154.000 selama 40, 47 bulan tapi DP itu Nanti saya kasih channel khusus. Nah. Yang penting datang dulu ke showroom Prima, Prima Mobilindo Serba Autopolem Semi, Blok A, 5 Nomor 23 dan 28. Luar biasa, benar-benar penawaran yang sangat the best teman-teman ya. Harganya murah, mobilnya bagus-bagus. Lewat Bang Budi langsung dengan syaratnya tunjukin subscriber, subscribe Dros Auto. Nah, gini bang, C, kita ada Innova Geluxuri dua ribu tiga belas warna silver. Uh -huh. uh, tapi masih ini ya, uh, masih arah showroom uh -huh. karena baru dipoles teman-teman. Uh -huh. Mobil cakep 2013 ribu uh tiga -huh. pajaknya panjang, warnanya uh -huh. silver, KM-nya pun laos sembilan puluh atas nama pribadi. Okay. Nanti bensin uh, tapi ya, bensin ya, uh -huh. bensin teman-teman. Ya, Harga satu delapan wow. nanti ada di situ khusus yang Aduh. penting di keren saja tapi unitnya belum ada di Prima Mobilindo nah. baru lusa baru ready ya teman-teman nanti saya kasih Bang Haji Dedi siap video videonya atau nanti fotonya nah uh. harganya bagus banget nih teman-teman Innova enggak ada lagi ada duanya harganya lebih di sini <laughs> lewat Prima Mobilindo dengan Bang Budi Oke, okay, Bang Budi, ini tadi paketnya sekitar 30 juta belum diskon ya? Belum diskon, tiga puluh belum diskon. Betul, angsuran yes. 3,1 ya? Ya, kita langsung ke Jazz, Jazz, VTEC dua Oke, mobil Legend, Jazz 2007 VTEC legenda, Betul. mobil tahun tua tapi banyak yang cari. Betul sekali, yes, VTEC dua ribu tujuh, automatic. Betul, jarang. Mohon Tangerang Kabupaten apa Serang nih? Selegon Serang Empat ganjil pajaknya di bulan November teman-teman warna supermatic Oke Bang Aji, kilometernya Kilometernya ini 167 wajar dong teman-teman Betul, worthnya 2007, 160 iya. ribuan nah, uh, Pribadi ya? Ya? Pribadi Atas nama pribadi? Atas nama pribadi eh, rekan -rekan, Atas nama pribadi Oke okay. Automaticnya pun aman Kita masih jaminan semua. Jaminan showroom ya Jaminan showroom kita masih ada garansi mesin dan prosesi satu Setahun, tahun ya bang ya. jadi tidak usah takut teman-teman nah, dengan bener. dengan beli mobil tua ah nanti yang nanti lawas lawas gini, betul -betul. Ini. tapi kan ada garansi nah teman-teman gak usah khawatir apalagi Bang Budi gercep loh dan benar-benar maintenance teman-teman sampai satu tahun kurang lebih betul. beli mobil ini ini gak usah khawatir ya teman-teman tinggal harganya aja nih harganya kita bukanya 100 untuk uh, harga showroom tapi nah. yang tadi bilang Rata-rata buat penonton. Oke. Okay. Uh, channel dereja Auto Car kita kasih diskon 10 juta. Nah, harganya 90 juta ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu syaratnya kan? Betul. Rendsort. Nih saya dari Bang Aji Daddy dereja Auto Car Saya kasih langsung diskon 10 juta. 2007 VTEC dengan kondisi yang sangat bagus, teman-teman. Kalau untuk harga, ya ini mobilnya worth it banget mau cari apa lagi yang dengan kondisi seperti ini tinggal datang aja langsung dengan salat-salat yang tadi disebutin sama Bang Budi Alhamdulillah loh teman-teman dapat rekomendasi yang bener-bener dikasih untung banget, murah banget sama Bang Budi terus DP nya ya Bang Ji, okay. paket kreditnya, 25 juta DP nya, okay. angsurannya murah banget, juta 400, -nya nah. sampai 2. 500, teman -teman. 25, 2, ya sampai juta 500 teman-teman DP 25, angsuran 2,5 ya ,4, ya? 4, Ih, bang itu. murah banget loh. subhanallah murah loh teman-teman empat, ya. kita bergeser ke kiri ke okay. Grand dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, lagi nih dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen empat, dokumen Iya kali Victor ini. Oh kali Victor ya. Kalau 2007 memang belum ada oh, kali Victor. Oh iya iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ini kali Victor siap Grand Lipina. Grand Lipina 2007, maticnya responsif, bagus, jaminan showroom okay. tidak ada bekas laka, tidak ada bekas banjir Haji okay. Kilometernya? Uh, kilometernya 146 ribu. Satu tahun. Ya. Ya, satu tahun gak nyampe 10.000 ribu itu. Betul betul. Uh, betul. Untuk pajaknya kita bulan, bulan 8 panjang. Nah, bulan 8 depan. panjang ya. Uh, kita kasih panjang ya bulan 8 ya. Sama, pokoknya yang yang bulan-bulan mepet bulan 8, bulan 9 itu kita kasih panjang katakanlah. Nah. Tangerang kota lo teman-teman. Uh. Ya. Harganya Bang Aji? Harganya kita kasih 90 nah. tapi diskonnya untuk Bang Aji yang saya bilang tadi 10 juta. Paket kreditnya Bang Haji ya? Oke. Okay paket kreditnya ini untuk Nissan Grand Livina dp-nya 22 juta okay. angsurannya 2 juta lebih banget dikit seratus sekian nah 2,1 nah, bulan 2,1 rekan-rekan e, jangkau banget ah. ya sudah dapat yang tipe tertinggi Grand Livina SV teman-teman mobil pun kaleng breng sini e, kalo... nih Bang Eh uh, beberapa enggak, sini ada ya? beberapa ini tapi cat-catnya bagus, bagus ya? tidak ada naik dempul kaleng breng ya dari baru ya. Nah. Pokoknya enggak kalah sama yang 2012 13. Nah, itu benar. Nah, ada lagi nih Bang Haji kita okay. ke Honda Freed SD 2012 silver. Ayo. Ini Honda Freed tipenya tipe S SD. Kalau bahasa Bang Haji nih orang mobil belum lulus SMP, ah. masih SD, masih SD, nah, AC pun masih kompor, Betul. belum digital, oke, okay. pintu slidingnya pun masih belum, waw. masih manual, belum elektrik, tapi Betul. mobilnya good, oke, okay. ini pajaknya ganjil di bulan Desember pajaknya, teman-teman untuk alamat SNK daerah Depok, teman-teman warna silver, transmisi matic tahun 2000? 2012, bangin. 2012 Pribadi, pribadi. Kilometernya bang, kilometernya ini 99.000 Nah, 90.000 teman-teman, 2012 ribu dua belas worth it banget pemakaiannya Tinggal harganya nih bang. Harganya, harganya kalau mohon maaf sekali nih teman-teman dari sales dokar kita nggak nggak nah. bisa kasih diskonnya puluh juta. Okay. Kita harga showroom seratus eh, bang Haji. Oke. Okay. Tetap saya kasih diskon Oke. untuk beresah otokar tapi 5 juta. Nah, satu an ya, satu empat lima. Satu pertimbangan yang ditawarkan di diskon. Satu pertimbangan yang mobil di diskon. Satu pertimbangan teman susah di diskon. Satu pertimbangan yang ditawarkan di diskon. Satu pertimbangan yang ditawarkan di diskon. Satu pertimbangan yang ditawarkan teman diskon. Nah, satu teman yang cari fridge, kebetulan ada di yang di di jadi uh, paket kreditnya bang ya, okay. kita paket kredit untuk Honda Freed okay. itu DP-nya tiga puluh lima juta, DP tiga puluh lima, asuransinya tiga juta sembilan ratus empat puluh kali empat puluh tujuh. Oke okay. tiga sembilan kali empat puluh tujuh bulan, paling DP-nya di Kalau, nego, nego ya, uh, atau uh, di nego gitu ya. Tadi udah kasih kasih diskon dua puluh persen kan, uh, uh, apa namanya? Uh, ini DP tadi 3, uh, 3, DP tiga lima ya. Okay. Kalau DP empat juta okay. lebih murah, lebih murah banyak nih? Tiga juta lima ratus delapan puluh Bedanya 400.000 ya. Betul. betul Makanya, betul, betul. kenapa sih lebih murah? Karena beda panel teman-teman. Uh -uh, beda panel uh -uh. nanti kalau teman-teman punya panel sendiri, pengen dihitungin sendiri, boleh bawa ke sini. Oke. Okay. Uh, kita yang penting panel tersebut sudah uh, PKS. PKS sama showroom kita. Betul, betul, betul. Uh, sekali lagi tadi Bang Anji. Okay. Kita di Prima Mobilindo rekan-rekan mm -hmm. desa Otomotif. Okay. Kita melayani seluruh Indonesia kredit uh, online. kredit online. Seluruh Jadi, Nusantara. kita terima. Kita terima. Pokoknya yang selagi masih ada finance di daerah rekan-rekan, kita akan layani. Kita akan Prima. layani. Yang penting datanya bagus ya. Kita akan okay. uh, prosesnya nggak lama. Paling lama tujuh hari. Uh, hmm. Bisa Bang Anji. Jadi, Rimau Mumlindo melayani tidak, tidak cuma Jabodetabek, tapi Indonesia kita layani. Nah, itu ya teman-teman ya. Pokoknya nggak usah khawatir, Bang Budi ini bener-bener gesit banget kerjanya. Nggak usah khawatir. Teman-teman ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan di Bali. Telepon langsung aja lewat Bang Budi. Pasti dibantu sampai clear. Dan juga untuk BI checking pun, Bang Budi siap bantu. Siap, siap nah. bantu. Yang penting, kalau ada call tiga, ngomong di 5, depan, ngomong depan, nah, Pak. Nah. Saya punya call tiga atau lima. Betul, uh, kita kita bisa bantu, kita bisa bantu proses. Betul, tapi teman-teman juga harus punya konversinya. DP-nya agak-agak. Nah, relatif ya, teman-teman. Pokoknya ya. usah khawatir ya, Bang Budi pasti. Pasti kasih solusi yang win-win, solusi benar buat Carl. Nah, Oke, okay? ya, boleh. Jadi kita ke sini, ke sini, Bang. Haji, ke Suzuki Grand Vitara j manual 2007 nah, warna hitam lagi. The legend, iya. lagi nih, legend lagi nih. Grand Vitara 2007. Nah, nah ini teman-teman Grand Vitara. Ini kesukaannya pria yang berselera tinggi. Betul. Iya. Nah, ini teman-teman yang 2.0. Tipenya tipe JLX transmisi manual, tahun 2007. Pajaknya April berplat ganjil daerah Kabupaten Tangerang. Nah, kira-kira kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 167. 160.000. Manual mah gampang. Kilometer Masih. 100 lebih kalau manual mah kan murah, banget. Worth it lah untuk it untuk ukuran 2007 mah ya, teman-teman, gak usah khawatir. Pokoknya dijamin servisnya Dijamin juga garansinya selama setahun. Enggak usah khawatir harganya Bang Haji. Harganya 110. Nah, harganya 10 ya teman-teman. Kali ini oke. Okay. Kita kasih diskon 10. Nah, itu dia ditunggu-tunggu. Uh, untuk di desa, untuk desa atau kar. Berarti harga cepet setianya. loh teman-teman. Benar-benar -teman. <laughs> uh, benar Untuk paket kreditnya Bang Haji, paket okay. kreditnya ini DP-nya 35 juta. Oke. Okay. Ansurannya rp juta lima 2,5 ya 2,5 nah empat tahun tidak, tidak tidak bisa eh tidak bisa lebih dari empat tahun betul eh uh, hanya 4 tahun aja 4 ya karena yang bisa lebih cepat bisa tapi ya. lebih lama lagi nggak bisa oke Bang Budi ada lagi barangkali masih banyak memang masih, masih banyak banyak kita dia rekan-rekan dari Jakarta. kita sekarang ke Inova E Matic 2013. Nah, teman-teman. Pantengin terus channel ini. Inova E tahun 2013, Metik. Automatic Otomatik. Nah. Pajaknya 323 atas namanya pribadi. Oke. Okay. tipenya E. Plat ganjil daerah Flatnya, Tanggaran... Daerah Tangerang, Tangerang ya, Bang Ji. Oke, okay, kilometernya berapa nih, Bang Bu? Kilometernya ini 123.000. Ini yang bensin loh ya teman-teman ya. Ya, manji. Nah, harganya kira-kira bang? Harganya untuk penonton. Betul. Oke. Okay. Harga kita dari serum 155. 155. 155 juta. Tipe tiga 2013 bensin Matic ya teman-teman ya. Masih diskon untuk channel ini. Oke. Okay. Yang penting tadi syaratnya. Nah. Diskonnya sepuluh juta. Wow, dari satu lima turun lagi jadi satu empat tahun 2013 men. Murah kan masjid? Bukan Murah. main. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dah. Bukan main dah pokoknya. Hmm. Untuk DP-nya? Oke. Okay. Dua juta. Oke. Okay. Angsurannya empat nah, juta seratus Nah, kali empat puluh tujuh. DP dua juta. Bulan. Empat tahun. Insyaallah benar-benar rekomendasi secara unit maupun secara harga ya siap nah, oke okay. kita ke ke Sebelah, Bang aja ke apangsa okay. G manual hitam 2017 ini mobil bener-bener good condition oke okay. full ori okay. KM nya low 50000 okay. ban bannya masih bawaan pabrik Oke okay. belum pernah dicat sama sekali okay. mobilnya good banget plat genap pajaknya Januari ya teman-teman warna ya. hitam 2017 kilometernya tadi? Uh, 55.000 55 ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, ribu. Ribu. perorangan ya? atasnya perorangan perorangan tipe G tipe teman -teman. G untuk hari ya, Bang oke okay. kali ini rekan-rekan youtuber okay. untuk mobil ini tidak diskon banyak ah. dan hampir tidak diskon <laughs> karena apa? <laughs> prima mobil induk hanya pelengkap doang. Betul. Yang penting ada Avanza karena harga Avanza lagi melambung tinggi. Betul. Jadi kita kasih harga net aja 155 ini bungkus. Bungkus. Jadi mohon maaf sekali teman-teman karena kualitas mobil ini sangat-sangat bagus sekali. Pajak pun panjang. Ini kemarin udah ditawar Bang hmm. Ditawar sampai 153 belum saya lepas. Nah. Belum saya lepas rekan-rekan kalau mau cepat dapat mobil bagus Betul. langsung kemarin 55 saya kasih tapi tapi, tapi ada tapinya hmm. kalau ada uh, nonton di gereja otocar screenshot saya kasih diskon satu juta nah itu dia teman-teman teman-teman tapi memang benar ya teman-teman Bang Budi saya juga udah beberapa kali survei di beberapa showroom untuk 2017 ini masih di angka 160an, loh. Betul, Jadi betul. Boleh rekan-rekan yang... dari Jakarta ke Sarumanapun iya. dengan kualitas mobil bagus, ya. Betul. Pokoknya, kalau kualitas mobilnya bagus, okm oh, nya bagus, Benar. mobilnya bagus, mungkin juga uh, harganya bagus. Iya. Tapi untuk lima mobil kita nggak ambil banyak, kita ambil banyak. Pokoknya untuk desa otokar saya kasih tetap diskon, cuman nggak banyak. Betul. E, kalau untuk paket kreditnya bang Aji? Siap. Paket kreditnya ini sebentar. DP-nya 27 puluh DP-nya dua juta. Oke. Okay. Angsurannya empat juta seratus enam DP 27 Tinggal nego dikit dah sama bang Budi. Oke. Okay. Kita langsung ke kirinya bang Aji. Nah, nah, ada yang mobil yang bagus lagi. Mobil kelas diesel betul, bisa, tapi murah betul tapi nyaman betul Eropa punya Eropa punya safety-nya cakep betul, ya ini dia mobil diesel setelah tipa kaptipa, ciprolet 2.0 diesel okay. 2011 new model 2011, 2011. tahun kan nih betul. kelebihan mobil ini betul mau tahu enggak apa tuh ini mobil speedometernya masih plastikan Wow Terus, uh, di tuas tokennya itu uh -uh. masih pas sekarang aja ya baru? Waduh... KM-nya puluh 90000 asli. Waduh... merinding ya teman-teman Ban pun dari baru baru diganti dua kali. Nah, benar-benar benar. Jadi benar, mobil benar. masih kondisi 2011 sampai bempernya pun belum dicat loh, rekan, rekan Masih ori. Ya? Masih ori lho. karena ini belum dipoles banget Haji. Iya iya iya. Sayang iya, benar, benar, benar ini. Benar, benar. Ini mobil bagus banget, istimewa banget ya teman-teman. Mobil ya. mesin kering, AC-nya dingin, fiturnya lengkap. Betul. Tapi murah. Murah. Nah ini manual apa metik? Metik. Metik. Metik. ya teman-teman Diesel metik. Pokoknya solarnya murah. Betul, betul. Untuk platnya ganjil. Pajaknya Januari panjang tahun depan, alamat hmm. SNK Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Betul, warna silver tahun 2011, kilometernya rendah, masih plastikan juga speedometernya, masih bagus banget. Harganya juga mungkin bagus nih, teman-teman. Enggak juga buat daerah otokar enggak, okay. enggak, saya bagus. Pokoknya harga enggak enggak mahal-mahal banget. Nah. Saya kasih 160, tapi yang penting ada crane Betul. Uh, channel dari Jokar saya kasih diskon 10 juta. Nah, jadi 150-an ya. Betul. Nah, teman-teman 150 tahun 2011 yang kondisinya benar-benar luxury banget nih. Kondisinya istimewa mobilnya bagus banget. Untuk paketnya Bang Budi, paket kreditnya. Oke. Okay. DP-nya 30 juta. DP 30 juta. Asuransinya 4 juta 157. 4,1. DP 30 1. ya teman-teman. Nah, teman -teman, khusus buat nih kapripa ya. Oke. Okay. Untuk Ini semua tadi uh, ada nego dikit ya untuk starter kredit tapi Betul. ini saya kasih nego untuk uh, DP-nya yang 10 5 juta. Nah, dari dari 30 25 aja bangun. 25 aja. Ada Betul. nanti bonus spender. Uh, Betul. dari dari Prima Mobilindo. DP 25 asuransi 4,1 teman-teman murah ya teman-teman ya dengan kondisi mobil yang benar-benar super grade A nih teman-teman. Mobilnya bagus diesel, nggak ada lawan deh pokoknya untuk mobil Eropa mah paling enak paling nyaman. Oke okay. kita ke Avanza G manual silver 2012. Mobil sejuta umat paling terlaku dan tercepat di seluruh Indonesia. Ya, mobil susah. Nggak susah bisa sekarang nyari apa? Nggak bisa disalip pokoknya. Ya. 2012 ya teman-teman, di mana pajaknya di bulan Juni. Pajaknya bulan 623 satu tahun. Betul. Plat genap, daerah Tangerang Selatan. KM-nya 100 ribuan. 100 ribuan. Tahun 2012 worth it Transmisinya teman Transmisinya manual. Manual, oke. Okay. Tipe G. Tipe G. Tipe G. Mobil bagus. Oke. Okay. Pokoknya jaminan, transmisi dan mesin satu tahun. Oke. Okay. Lagi-lagi Avanza okay. Lagi-lagi apansa. Tidak <laughs> ada yang namanya. E nego banyak dan diskon khusus. Pokoknya bilang aja pasti saya kasih harga termurah. Teman-teman boleh keliling keliling showroom dulu. Betul. Berapa sih harga 2012? Nanti kalau saya bilang mahal, saya kasih sependapat kalau mobilnya sama-sama bagus. Wah, di sana 110 umpamanya. Saya kita cek bareng-bareng dia 110 dengan kondisi sama, saya kasih. Tapi kalau kalau kondisi yang yang lain bekas Betul. Kira -kira, Betul. mau karena Betul. kita kita kita jual cari kualitas. kualitas. Benar. Oke, okay, untuk harganya? Outer kreditnya 115, 115, Ini tidak ada uh, outer case agak mahal ya, Bang okay. 120-an. 120-an. Uh, kita nggak nego banyak, Betul. negonya uh, dikit. Outer kreditnya 115, DP-nya ini sebentar. Tapi memang ya teman-teman di sini saya udah ngeliling ke beberapa showroom, kita sudah cek juga untuk harga pasaran Avanza benar-benar luar biasa. Jauh, jauh. Naiknya jauh luar biasa. DP-nya 17 juta Bang Ji. 17, 17 juta. juta. Ansernya 3 juta 400-an kali 47. 3,4 kali 4 tahun. DP-nya 17 juta. Tawar dikit aja sama Bang Budi pasti dikasih. Siap. Uh, uh. Ini udah Bang Ji? Udah. udah kita langsung ke mobil bagus lagi nih, Maji. Oke. Okay. Nissan Max 2016. Matic. nah, ini dia. The Legend juga. Ini mobil yang LCGC tapi nggak kesan murahan. Bang Haji lihat kondisi mobilnya, full ori bukan main. Kayak ma baru, bagus banget ya eh, teman-teman. Bener-bener ya, 80% puluh persen ori kali 90%. ya. puluh ori, sembilan ori. Nah, itu. 2016 ribu enam kayaknya masih long masih 38.000 puluh delapan ribu, 38 ribu. 38 ribu. Plat genap pajaknya di April alamat 23 ya. Tangerang Kabupaten ya, teman-teman. Kabupaten. Warna putih transmisi metik. yang Ini yang tipe, tipe paling tinggi, AC Berarti nah. sudah AC digital loh. AC digital nah. sudah, sudah teman-teman, AC oh. digital. Tapi kalau yang 2016 justru dia pakai masih pakai kunci banget, oh, Tapi yang 2014 15, 15 tuh kilas. Tapi kalau yang anehnya ya di dinisan ini mm -hmm. eh 2016 justru balik ke kunci. Nah. Tapi ini tipe tertinggi, teman-teman. AC sudah digital. Betul, betul. Harganya Bang Haji, harganya itu kita kasih untuk rekan-rekan ini kisaran 120. Nah, 2016 120, 2016, 120 tapi untuk oke okay. penonton ya. Nah, itu channel lagi ini ya kita kasih diskon 7 juta. Nah, alhamdulillah teman-teman dari 120 turun 7 juta. Ya. Jadi, untuk paket kreditnya bang, banget ya, teman teman ya untuk paket kreditnya ya teman teman ya nah, okay. untuk uh, dp dua puluh juta, oke, okay. angsurannya tiga juta dua ya, nah teman teman dp 17 belas juta, angsuran tiga ya teman teman, masih worth it, masih murah dapat 2016 dengan kondisi kilometernya rendah tiga puluh ribuan, mobilnya full ori 90% ori, paling di bumper doang nih, yang saya lihat tidak pernah dicat ya. Untuk selebihnya, saya rasa ori. masih benar-benar gembreng, asli original But, uh... Kita ke Katana, Manji. Okay. Katana tahun 2003, iya. kaleng Jadi mobil masih cakep banget, Manji Men bagus, man. benar men, ini Tahun 2003, platnya genap, pajaknya April, alamat Tangerang Kota, warna putih Mobilnya masih ori sini, paling dalaman doang ya Uh, Udah embitek, embitek. Uh, eh banyak teman-teman tangke mahal ini ban lagi. Iya benar-benar benar benar benar benar. Wow, banet ban bagus banget ini. Ini satunya bisa dua jutaan kali ya. Satunya dua jutaan. Satu dua jutaan. Untuk Untuk bannya, bannya aja ya. Bannya <laughs> doang. Nah ini tahun dua ribu dua ini berapa nih harganya? Eh uh, kita buka tujuh lima Ji. Oke. Tujuh lima. Kita kasih diskon sepuluh juta. Nah, jadi 65 Siapa cepat aja, Betul. 65 puluh lima. perlu kredit ya? Nggak perlu kredit. Enam puluh nggak usah kredit. Nah. nah, jadi nggak mikirin kredit, rekan-rekan. Enam -rekan. <laughs> dapat mobil yang benar-benar bagus. Kaleng breng, waduh, udah dah jarang banget nih mobil kayak ginian ada di seluruh Santero Indonesia. Udah hampir punah loh, teman-teman. Tapi di sini, di Bang Budi ada dari kondisinya bagus, harganya pun murah. Oke okay. kita ke port Vesta Papiasta. 2014, 2014. model Oke okay. sudah tipinya robot betul KM nya 98.000 betul pajaknya pun panjang bulan 423 kilometer 90 98.000 rekod Masih, ya ho -ho. buku servis, manual book semuanya ada fullset ya teman-teman set, teman -teman. set. betul-betul Plat genap pajaknya April alamat Tangerang Selatan Betul. Oh, harganya manji okay. harganya kan? Oke. Okay. Iya, harganya 120. dua nah. 120 teman-teman. Tapi, tapi Oke. Okay. Diskon kalau, lagi. Kalau buat dereja atau card diskon lagi. Nah, itu. Diskon lagi, ya. Bagus untuk paket kreditnya diskon untuk paket kreditnya 110 saya kasih, paket kredit. seratus nah, 110 juta teman-teman. Luar biasa. Harganya 120 okay. tapi buat channel Derajat atau Oke kita kasih 10 juta nah, untuk paket kredit. Seratus sepuluh jadinya paket kredit. Jadi yang aturannya DP-nya itu Bang Haji 35 juta. Oke, jadi dua puluh lima. Dengan angsuran 2.880.000 juta delapan ratus kali empat Nah, dua dikali empat tahun. Ya. DP-nya 25 teman-teman. Ini -teman. mobil apa nih Bang? Ini mobil Toyota Camry 2017 tipenya V KM-nya 41.000. 41.000. Mobil original full atas namanya pribadi. Rata-rata Camry ini atas nama PT ya kawan-kawan. Uh, Tapi kali ini kita dapat atas nama pribadi tangan teman pertama dari baru. Nah, teman-teman. Tahun 2000. 2017. 2017 tipe V. Tipe V dan juga untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota ya bang ya. ya harganya berapa bang harganya untuk uh, rekan-rekan oke okay. 335, 335, 335 juta. juta masih bisa nego ya bang ya masih bisa, masih nego. bisa nego pokoknya teman-teman uh, nggak usah khawatir datang aja telepon khawatir. langsung betul untuk harga masih open price karena kondisinya pun masih seger banget bekas rasa baru ya teman-teman. kilometernya baru 41.000 low banget Uh, paket untuk, kredit gini ya, uh, paket kreditnya DP mm -hmm. 70 juta. Oke, okay. angsurannya delapan delapan juta kali empat Nah, itu teman-teman ya, ya. Kalau untuk lima tahunnya tujuh juta lima ratus DP, DP tujuh puluh tujuh juta. Teman-teman tinggal telepon nego aja ya. Sedikit-sedikit lah, barangkali pasti Bang Budi, insya Allah, itu Bang Haji Dedi ya. <laughs> Bilang aja kalau ke Prima, mobil Indo, Pak, saya dari YouTube-nya Bang. Aji Deddy, De Autocar, nanti ada diskon khusus Nah, itu teman-teman, janjinya Bang Budi Ayo teman-teman, nggak -teman, usah khawatir, langsung ke sini Dapat penawaran terbaik dari Bang Budi Oke, Bang Budi selanjutnya, ada lagi? Uh, kita Enggak ke rugi. mobil yang terakhir R3. Ke R3 GX 2012 Manual 2012 ya. Warna hitam, pajaknya Oktober Ganjil, 10. daerah Tangerang Kota ini nah. mobil 2012 Bang Aji oke okay. tapi ini ini yang ngecek saya sendiri nih hmm. sampai murmur mur kap mesinnya masih belum ada yang terbuka waduh mobil luar masih bagus Bang benar-benar istimewa ya istimewa. secara kondisi ya hmm. luar biasa kilometernya berapa Bang? kilometernya ini 100 102 ribu 102.000. ribu 2012 ya. wah teman-teman masih worth it sekarang udah hampir sekitar 10 tahun ya teman-teman kilometernya 102.000 kondisinya bagus banget, baut aja belum ada yang dibuka. Luar biasa. Harganya, Bang? Kira-kira harga bang? untuk uh, channel ya? Okay. channel derajat Autocar. Okay. Harganya okay. spesial nih nah, buat Bang Haji nih. itu dia nih. Jadi, yang penting, yang penting, okay. yang penting ya, penonton channel lensur. Lensur nah, uh, bawa ke Prima Mobil Indo, saya kasih diskon lagi. 5 juta. 5 juta. Harga OTR-nya 120 120 jadi 114 temen-temen nih wow murah bener Kilometernya 102000 pajaknya Rp20.000 jadi DP-nya 20 juta Bang Haji okay. angsurannya 3248000 nggak nyampe dua dua setengah DP 20 DP 20 DP angsuran Rp3.200.000 iya <tik> wow, wow. Mau temen nyambungku sayang bungkus nih. Pokoknya mm. <laughs> rekomendasi, rekomendasi lo di sini temen-temen. Harganya murah banget loh Eh, bang bang Budi saya mau nanya kenapa sih harga di sini murah-murah bang? Uh, kita kita tetap murah tapi kualitasnya nah. murah tapi kualitas. Jarang -jarang kita jarang ya, kita, jarang, kita nggak ambil margin besar. Yang penting putarannya kita margin kecil pun kalau kita banyak penjualan pun sama untungnya juga besar nah, bang. betul itu dia. Jadi, Uh, dengan catatan tadi, teman-teman, sebelum kita saya nutup, uh, apa namanya, uh, shooting. Oke. Okay. Dengan catatan di bawah NB catatan, kita jual rata-rata diskon besar, ibaratnya, tapi murah. Tapi kita jaga kualitas. kualitas. Jaga kualitas, kita usahakan manjang. Tetap agar supaya kuantitasnya lebih banyak juga. Betul, betul. Makanya, profitnya nggak terlalu banyak di sini, teman-teman dan ini benar benar merekomendasikan teman teman saya benar benar secara pribadi bilang ini mobil ini showroom harganya murah murah di sini ya bang budi Yap. ya Bang Ji. oke ada lagi bang budi sebelum penutupan uh, ya mau di sudah, tadi saya, saya udah tadi saya sudah cetak nb okay. cukup sekian uh, bangji tutup oke nah teman teman berikut tadi yang telah saya uraikan saya sama bang budi uraikan mobilnya bagus bagus harganya pun murah murah secara kualitas benar-benar rekomendasi. Nah teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya bang ya. ya. Saya dari Drosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sukses Drosa Auto. Nah, terima kasih Terlalu sudah menonton.